Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesley Lovers Di Lovers dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada kembali lagi di TV hadir Untuk memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Diawali dengan kabar yang sangat membanggakan mengenai lagu Bunda Lesti yang berjudul Kulefas Dengan Ikhlas Alhamdulillah persahabat ia tembus 65 juta viewers Congratulations untuk Bunda Lesti lagu Kulefas Dengan Ikhlas Alhamdulillah tembus 65 juta viewers kita selalu mendukung karya lesti mudah-mudahan semakin banyak lagi yang streaming lagu-lagu bunda lesti ke juara berikutnya persahabat kita mampir ke postingannya bibi indi bukan hanya ayah kejuara persahabat ya ternyata bibi indi juga eksis tentunya foto di depan curug cinambur wah wow, emang suasananya adem banget persahabat ya masya allah ini keren banget luar biasa Pokoknya selalu menunggu kejutan dari keluarga besar Leslar dan idola kesenangan kita, doakan saja sehat untuk Leslar dan keluarga, mudah-mudahan selalu bahagia, amin. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, kita mampir juga ke unggahan Bang Buril. Bang Buril ini mengunggah foto, persahabat, namun kita salvak juga dengan kalimat yang diposting. Disitu dikatakan, aku tidak pergi hanya saja, tentunya aku kembali ke posisiku semula di mana aku berdiri tanpa ada seorang pun yang kujadikan sandaran. Itu kalimat caption yang ditulis oleh Bang Boril. Kemudian juga persahabat berikutnya, kita mampir di postingannya, Dennis Jiwan. Ada sebuah kata-kata persahabat ya, jika digosipkan artinya kamu populer, jika direndahkan artinya kamu lebih tinggi. Jika kamu dimusuhi, artinya kamu adalah lawan yang tangguh Ini kata-kata hebat banget persahabatnya, ya Mengingatkan dengan idola kesayangan Leslar Yang begitu kuat menghadapi segala ujian apapun Walaupun digosipkan Berarti persahabatnya Leslar adalah populer Dan direndahkan artinya Leslar juga lebih tinggi Dan jika dimusuhi artinya Leslar adalah lawan yang tangguh Ini keren banget Kemudian juga untuk berikutnya kita lihat di postingannya Keep Kong persahabat ya, Kali ini mengunggah postingan momen ketika di tempat kobas terlihat persahabat ya Papa B emang keren dan ganteng sekali hingga membuat warga Konoha pun Ini takjub persahabat ya dengan Papa Bilan Kita lihat kalimat caption yang ditulis di postingan ini Kok bisa mirip banget ya BTW kece banget rambut Papa B berkat catokan cinta dari Bunda Lesti waktu itu makin mirip Lee Min Wow. Digandengkan dengan Lee Min Ho, Papa B emang terlihat sangat mirip sekali. Komentar pun begitu banyak diberikan. Di antaranya dari akun Instagram Diana and mengatakan, "Iya di sini mirip Bingits Papa B." Ada juga tanggapan lain dari akun Naf Kediri Juru seribu wajah bisa jadi siapa saja yang cakep-cakep pokoknya Masya Allah Aura yang terlihat sangat positif terpancar dari keduanya Leslie dan Bilar Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus Dan semoga Papa Bibu dan Leslie selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Dan untuk berikutnya persahabat ya kita salpok juga dengan kalimat yang ditulis oleh Faiko Putri Aslinya juga Masya Allah ganteng banget Putih malah lebih ganteng aslinya Masih ingat pas ada di Mall Cilegon Kepegang tangannya pas pembukaan raja Wow Masya Allah Luar biasa memang begitu banyak persahabat ya Dukungan yang diberikan dari orang baik Yang terus men-support Leslar Family Untuk selanjutnya juga persahabat Kita lihat outfitnya BBL Dimulai dari harga baju persahabat Ini bukan kaleng-kaleng Harga bajunya BBL mencapai Rp 450.000 dan untuk celana pendek Kenzo ini dibanderol Rp rupiah dan kita juga di bagian dengan sandalnya Abang L mencapai Rp 249.000. Wow, harga yang sangat fantastis, berkah terus pokoknya untuk. Idola kesayangan, mudah mudahan rezekinya selalu lancar dan semoga rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya. Amin. Berikutnya persahabat, kita simak juga. Ini ada tentunya momen live tiktoknya Leslar. Dikabarkan Alhamdulillah, idola kesayangan kita Papa B sudah membaik, sudah sembuh. Dan insya Allah, tentunya hari ini adalah jadwal mereka live kembali. Bismillah, mudah-mudahan kejutan, kabar baik selalu kita dapatkan dari Lesti dan Bilar Jangan lupa, persahabat, ya, pantengin terus TikTok-nya Papa Bilar Mulai jam 3 sore bakal ada kejutan spesial Karena hari ini jadwalnya mereka live di TikTok Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga, persahabat, kita lihat informasi dari l untuk semua warga konohan, jangan lupa dukung Leslar, terutama Lesti Keciora di ajang SCTV Music World 2023 SMS Serempak itu akan diadakan mulai pukul 16.00 dan 20.00 Mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, semangat gunakan pulsa kalian sebesar rp 20.000 rupiah persahabat ya untuk popping bunda Lesti Kejora. Walaupun ada permainan, tentunya kita semangat, optimis, yakin, bismillah, Lesti Kejora akan borong piala penghargaan. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan cidukan hingga kabar terbaru lainnya, tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Pilar ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh